Nah, mungkin Anda akan tertawa terbahak-bahak mendengar klaim ini yang mengatakan bahwa Yak jujwa Mak Juj, sesungguhnya adalah orang Jawa. Realitas dari pemahaman okay. yang keliru itu adalah penghancuran negara-negara Islam dari Timur Tengah hingga wilayah timur. Termasuk Oke, okay, termasuk di sini ada Malaysia dan Indonesia. kan, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat Selalu, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merabah bahaya, Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit, amin amin Ya rabbal Alamin, oke guys, gimana puasanya Teman-teman sekalian, semoga Sehat ya teman-teman Semoga juga diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyelesaikan puasanya Sampai satu bulan penuh ya teman-teman Dan buat teman-teman semua Yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman yang sehat tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya teman-teman. Jadi kita harus menjaga betul-betul menjaga badan kita agar supaya fit seperti itu guys ya dengan makan makanan yang baik seperti itu dan juga halal dan Oke, kali ini kita akan mereaksi sebuah video guys. Di sini ada penjelasan bahwasannya bangsa Jawa Indonesia dan juga Jawa di Malaysia disebut keturunan Yajuj dan Majuj. Oh apa ini ya guys ya Saya tidak mengerti juga ini Kenapa ada istilahnya yang menyebutkan seperti itu Jangan-jangan terlalu sembrono gitu guys ya Sembrono itu sembarangan gitu loh ngomong gitu kan Tapi di sini guys kita akan mengetahui bagaimana penjelasan daripada video ini Ini daripada YT Crash Claim Jadi buat teman-teman semua yang mau nonton Full videonya langsung saja klik link di deskripsi Oke langsung saja guys Saya sudah penasaran ini bagaimana istilahnya yang disampaikan oleh adminnya ini Jom kita tengok videonya. Let's go! Kata Yajudjwa Makjud, masih diperselisihkan para ulama dalam hal kebahasaan dan siapa mereka aslinya. Oke. Okay. Ada yang mengatakan mereka adalah keturunan putra Adam, yakni Yafis, leluhur orang Turki. Ada juga yang berpendapat, mereka adalah aneka suku atau bangsa, yang memiliki dua suku besar, yakni Tartar dan Mongol. Kesulitan untuk oh. menentukan siapa yang dimaksud Yad Jujwa disebabkan karena ayat yang menyebut nama mereka di samping hanya dua ayat, yakni Al-Kahfi 94 dan Al-Anbiya 96, juga karena ayat-ayat tersebut tidak menentukan waktu atau tempat tertentu. Oke. Okay. Nah, mungkin Anda akan tertawa terbahak-bahak mendengar klaim ini, yang mengatakan bahwa, Yad Jujwa sesungguhnya adalah orang Jawa. Ho oh, oh sebagai Waduh. Para penulis Barat dari kalangan evangelis dan Zionis mencoba menjelaskan definisi Yakjuzmakjuz yang disebut dalam Alkitab sebagai negara-negara Islam. Bahkan seorang doktor di bidang filsafat Ernest L Martin dalam artikelnya yang berjudul Afghanistan Gogmagog menyebut bangsa Afghanistan sebagai Gogmagog. Oke okay guys, jadi ini penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang ada di barat sana guys ya Oleh orang-orang yang memang tinggi pengetahuannya seperti itu Ini macam yang disampaikan oleh Ustaz Ani Muhammad Mungkin macam itu juga pengetahuan ataupun pengkajian-pengkajian yang dilakukan oleh orang-orang barat sana guys ya Allah. Lebih dari itu, orang Jawa di Indonesia juga ikut dituduh sebagai bala tentara gok magok Hal itu berdasarkan pada informasi Kitab Ezekiel dan Yesaya. Oke. Jauh sebelum Martin menulis artikel ini, banyak penulis Barat yang mengkaji tema akhir zaman ini. Ah. Mereka kemudian menyebut kaum Muslimin sebagai gog magog yang akan menghancurkan Israel. Namun, benarkah semua ini? Nah, kali ini kita tidak akan mendukung klaim ini, tapi mencoba membantahnya. Enak okay. saja kita dibilang ya juj mat Pemahaman yang diputarbalikkan ini dalam jangka waktu panjang akan memunculkan pemahaman ekstrim barat. Bener Lebih parah lagi, apabila mereka menganggap negara-negara Timur Islam layak dihancurkan sebelum menjadi gok-magok pada akhir zaman. Realitas dari okay. pemahaman yang keliru itu adalah penghancuran negara-negara Islam dari Timur Tengah hingga wilayah Timur. Termas Oke, okay, termasuk di sini ada untuk Malaysia dan Indonesia. Tuh kan guys ya. Jadi mereka itu membuat kayak mungkin sebuah kajian yang nanti akhirnya untuk menghancurkan, iya kan? Untuk menghancurkan Islam yang ada di timur termasuk Malaysia, Brunei, ya dan juga istilahnya Indonesia. Seperti itu guys ya. Allahu Akbar. Realisasi dari pemahaman itu dapat dilihat sekarang yaitu penghancuran Afghanistan, Irak, Lebanon, Benar Palestina dan sepertinya antara Indonesia dan Malaysia. Sekarang kita akan berusaha mematahkan pemahaman para evangelis dan Zionis itu, serta meluruskan kembali, dan juga mencoba membalas argumentasi dengan menggunakan sumber-sumber dari Yahudi dan Barat sendiri. Okay. Dari sumber Yahudi dan Barat sendiri, terbukti, Goh Magog berasal dari keturunan Israel, bangsa-bangsa uh -huh. Eropa dan Amerika. Okay. Goh Magog menurut Flavius Josephus, adalah bangsa Skaitia. Bangsa ini dikenal sebagai keturunan langsung dari sepuluh suku Bani Israel, yang dibuang oleh Raja Asyria bernama Sargon II, pada tahun 721 sebelum masehi. Oh. Skaitya atau disebut Saca, Sachai, Saka, dan Saxon, Anglo-Saxon ini kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika. Okay. Berikut ini adalah pendapat Ernest L. Martin. Pada masa akhir zaman pemerintahan antikris di bumi, kami menemukan kawasan Afghanistan sebagai tempat penetapan ramalan Alkitab. Oke. Okay. Mari kita lihat Yesaya 38 ayat 1 sampai 8. Hmm. Datanglah Firman Tuhan kepadaku, Hai anak manusia, Tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu raja agung negeri Mesih dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Oke. Okay. Dan katakanlah, beginilah Firman Tuhan Allah. Lihat. Aku akan menjadi lawanmu, Hai go Raja Agung Negeri Meseh dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda. Semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Okay. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, betogarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau, dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah, pada hari yang terkemudian, engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel, yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman tenteram. Martin, menafsirkan kata Parsi dan Ethiopia sebagai kus atau Chus. Cus dalam bahasa Ibrani disebut Pegunungan Hindukus yang terletak di Afganistan. Oh. Kata "put" adalah India. Dalam teks ini disebut Libya. Kita tidak tahu apakah teks asli berbahasa Ibrani ini tertulis "kus" atau "parsi" maupun "Etiopia". Okay. Begitu juga "put" atau "Libya". Data tersebut adalah kesalahan yang nyata dalam penulisan suatu kitab yang tidak menyertakan tulisan aslinya, sehingga terjemahannya menjadi tidak jelas rujukannya. Dahulu, ketika orang-orang Yahudi menjadi korban kekejaman Adolf Hitler di Jerman, mereka serentak menyebut Jerman sebagai keturunan bangsa Gomer. Okay. Gomer, adalah bangsa yang dipercaya sebagai sekutu gog Setelah itu, mereka menyedot habis kekayaan bangsa-bangsa yang berbahasa Jerman, dengan penipuan yang bertopeng Holocaust Industry. Dan sekarang, mereka mencoba menghapus definisi Jerman sebagai Gomer. Sebaliknya, mereka beralih melekatkan kata gomer pada negara-negara Islam lainnya, dengan cara menghubungkan kata tersebut dengan nama kota, sekaligus wilayah di Iran, yaitu kota Kerman. Kerman. Hal ini diperkuat, dengan usaha mendefinisikan ulang kata skaitian. Di dalam sumber-sumber kuno, cendekiawan Yahudi bernama Flavius Josephus, menyebut skaitian adalah Magog. Pada Oke. tahun 2006, pendapat ini diralat para Yahudi Zionis modern, dan diganti sebagai bangsa Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Hal ini kemungkinan dilakukan, karena motif kebencian yang membara terhadap negara-negara Islam. Berdasarkan hal itu, tampak watak asli para Zionis dan penyokongnya dari dahulu hingga sekarang. Mereka memuji-muji orang yang memberi makan mereka dan sebaliknya mencaci maki orang yang tidak memberikan keuntungan bagi mereka. Betul, betul. Jadi benar apa yang dikatakan Nabi Israel yang bernama Mika yang hidup di Yerusalem pada tahun 737 sampai 690 sebelum Masehi. Mika menyebut sifat-sifat nabi palsu Israel sebagai penipu. Beginilah kata Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, mereka menyerukan damai. Akan tetapi, terhadap orang yang tidak memberikan sesuatu ke dalam Aha. mulut mereka, mereka menyatakan perang. Iya, kayak, kayak sekarang, di... Fenomena nabi, ya nabi guys, kayak, kayak sekarang aja kayak gitu, gitu kan. Jadi memang kayak apa ya sebuah hal yang sudah terjadi di zaman dulu dan sekarang juga sudah sudah semakin dimarakkan seperti itu ya guys ya oh, pembawa berita palsu dari kalangan evangelis dan Zionis merebak kembali sama persis dengan yang dikatakan Mika 3 ayat 5 ini oke okay. dalam halaman situs Zionishashemel.net kata skaitian dihubungkan dengan Baluchistan suatu kawasan yang luasnya tersebar oh, di, di tiga negara Iran Afghanistan dan Pakistan Berkaitan dengan pembahasan Skytian, wilayah Sistan dan Baluchistan dalam sejarah disebut Sakastana dan Baluchistan. Kedua kata tersebut juga disebutkan dalam ensiklopedia bebas Wikipedia. Oke, berdasarkan data tersebut, suku Gog Magog Skytian dikatakan menempati wilayah yang disebut tanah Saka, yaitu Baluchistan. Oh. Dalam artikel itu juga, Ernest L. Martin yang merujuk pada Alkitab dan menganggap penduduk Jawa di Pulau Jawa Indonesia sebagai anak keturunan Yajjuj Majuj dari keturunan Javan bin Jabhat Jadi penelitiannya ini dikatakan bahwasannya keturunan istilahnya bangsa Jawa atau bisa dikatakan suku Jawa ya guys ya Indonesia dan Malaysia itu memang disebutnya di sini adalah ya juz maju. tujuannya mereka adalah untuk menghancurkan gitu loh dia tidak mau gitu kan istilahnya Indonesia dan Malaysia ini menghancurkan Israel ataupun menghancurkan orang-orang yang di sana seperti itu guys ya Makanya mereka itu membuat fitnah dengan mengatakan bahwasannya keturunan Ya'juj Ma'juj itu berasal daripada suku Jawa Ataupun dari Indonesia dan juga Malaysia Oh my God, kayak gini ya Kut ini terjemahan pendapat Martin Javan yang oleh Isayah diberitakan pada akhir zaman bersatu dengan Tubal Yang pada gilirannya diasaskan dengan Magog. Bahkan dalam kitab Yehezkiel, kita juga menemukan berita yang tidak lagi menghubungkan masyarakat Javan dengan Eropa. Oke. Orang Javan yang lama meninggalkan Eropa Selatan, meskipun demikian, nama Javan masih bertahan secara geografi di benar, kawasan benar. Eropa Selatan, terutama di Yunani. Namun ramalan Yehezkiel pada zaman sekarang, menempatkan Javan dengan orang Mongoloid dari Tubal, yang pada gilirannya yang bersekutu dengan Magog. ...masyarakat Javan, mengambil nama mereka ke Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Hah? Masyarakat modern, menyebutnya sebagai Jawa. Pendapat Martin tersebut, dikutip oleh Peter Salami dalam artikelnya yang menyebut, ...pada waktu sekarang, penduduk Javan adalah mereka yang mengambil namanya di Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Tempat yang banyak orang, yang disebut Javanese atau Jawa. Nah, ini jelas pemutar balikan fakta. Sekarang jika kita melihat pada Table of Nation Lambert Dolphin dapat diketahui bahwa Javan adalah saudara Magog. Keduanya oh. adalah anak Jabhat Bino. Javan menurunkan bangsa Ionia dan Yunani, Spanyol, Kepirus, Rhodes, dan Hellas. Oke. Okay. Tidak disebutkan sama sekali Javanese atau orang Jawa. Betul. Dalam artikel berjudul Old Testament Genealogy disebutkan bahwa lokasi kediaman Javan adalah di negeri Yunani. Keturunan Javan, anak keempat yafit, tinggal di Yunani. Flavius Josephus abad pertama masehi dalam bukunya yang berjudul Antiquities of the Jews, buku 1 bab 6 nomor 1 menyebutkan, bahwa Javan menurunkan orang-orang Ionia dan semua orang Yunani. Berikut ini terjemahannya. Sekarang, seperti Javan dan Madai, para putra Jabhat, dari Madai Datang Medians, yang disebut Medes oleh orang Yunani, tetapi dari, tetapi Javan. dari Javan, diturunkanlah Ionia dan semua orang Yunani. Oke. Okay. Bahkan, dalam Talmud Babylonia edisi Michael Litter-Rodkinson, Trachyoma atau Hari Penebusan Dosa Bab 1 halaman 12 menyebutkan dengan jelas, bahwa Javan, adalah Grece atau Yunani. Ah, Talmud itu jadi jadi Javan itu... Yunani ya guys ya. Jadi di yang dimaksud di sini bukan Jawa seperti itu, tapi mereka menganggapnya dengan penelitian mereka itu Jawa guys begitu. Merujuk pada Kitab Daniel oh 8 God. ayat 2, yaitu dan kambing jantan yang berbulu kasar adalah raja dari Javan. Oke. Okay. Dalam teks Alkitab Lai 1993 pada ayat yang sama disebutkan dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Ah. Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan Javan adalah Yunani, bukan, bukan Jawa. Jawa. Hal itu adalah salah satu contoh dari keteledoran penulis barat, yang menyebut sesuatu tanpa berdasarkan kajian ilmiah dan sejarah. Benar, benar. Sebagaimana yang dilakukan Martin, ketika ia menyebut Javan sebagai suku Jawa, merupakan hal yang tidak pada tempatnya. <laughs> Berdasarkan penjelasan itu, kita harus mempertanyakan gelar yang disandang oleh Ernest L. Martin. Benar juga, banyak penulis Barat dari kalangan evangelis dan zionis yang menafsirkan "Gok Magog" yang akan muncul pada akhir zaman. Jadi, mungkin mereka itu ya menganggapnya bahwasannya ia ya, nggak tahu juga sih, satu orang ilmuwan seperti itu yang mengatakan bahwasannya Java itu adalah Jawa seperti itu, dan itu mengaitkan dengan Indonesia dan juga Malaysia, pastinya kan, karena ada suku Jawa yang ada di Indonesia dan juga Malaysia. Tapi sebenarnya mereka itu macam apa ya, guys? Ya, tak punya, tak punya dalih seperti itu untuk melakukan hal seperti itu, guys. Nah, makanya admin Yitikres ini untuk membantu ilmuwan yang ada di barat itu ya sebagai gabungan Oke. dari negara Arab Muslim. Dari Semudan. kitab Ezekiel 38 dan 39, mereka menafsirkan bahwa negara-negara Islam tersebut akan mengepung Israel. Betul. Benarkah pendapat itu? Apakah semua ini disebabkan ketidaktahuan mereka terhadap sejarah? Oke bisa jadi? Atau mereka memang berniat menyeluwengkan makna dengan sengaja? Oke. Jika kita kembali pada sejarah, tampak Gog Magog berasal dari Magog putra jabhet Magog lalu menurunkan gerombolan biadab Skytia. Oh. Benarkah kaum Muslimin adalah keturunan Skytia? Justru pendapat-pendapat kontemporer saat ini banyak yang menafsirkan bahwa Skytia adalah Israel sendiri. Okay. Hanok Ben Galutiah dalam artikelnya berjudul The Republic of Sah Ancient Israeli Residue menyebutkan oh. asal usul suku-suku pengembara nomaden di padang rumput Eurasia. Hmm. Mereka berasal dari garis keturunan Israel terdapat indikasi berdasarkan teori haplogroupnya yang menyebutkan, bahwa penghuni Eurasia adalah keturunan Israel. Hanok berpendapat, di zaman sekarang, ada banyak kelompok etnik Eurasia yang secara tradisional bekas Eurasia. keturunan mereka, adalah bangsa Sakaskaitya, berdasarkan penelitian DNA. Oke. Banyak orang Eurasia di masa sekarang, yang merupakan keturunan Israel Semit. Mereka bukan dari abhid, sebagaimana yang sering diajarkan oleh para sejarawan Kristen. George Rawlinson, adik laki-laki Sir Henry Rawlinson, penerjemah inskripsi Batu Behistun, mengidentifikasikan Saka atau Gimiri di dalam inskripsi Batu Behistun, sebagai suku-suku Israel buangan yang pernah ditegaskan oleh Josephus pada abad pertama Masehi. Di sini, George Rawlinson menghubungkan, kami mempunyai alasan logis yang berkaitan dengan suku Gimiri, atau suku orang Cimmeria yang pertama kali muncul di perbatasan Assyria dan Media pada abad ke-7 okay. sebelum Masehi dan sacai dari Batu Behistun, hampir dua abad sebelumnya yang identik dengan Beth Humre dari Samaria, atau sepuluh suku dari rumah Israel. Menurut Wisnu Sasongko dalam buku Yakjuj dan Makjuj Bencana di Sebalik Gunung, dalam berbagai inskripsi Yahudi, tidak ditemukan kaitan yang jelas antara Gog Magog dan Iskandar Zulkarnain. Bah. Padahal, dari penelusuran sejarah di zaman sebelum kelahiran Muhammad, para pendeta Yahudi sesungguhnya tahu betul riwayat penaklukan Gog Magog. Pertanyaan yang muncul, mengapa pengetahuan para pendeta ihwal kaitan Zulkarnain dengan Gok Magog dan kisah penaklukannya tak diungkap dalam berbagai inskripsi Yahudi? Wisnu memperkirakan, karena adanya semacam kecongkakan etnis pada kaum Yahudi. Sebab sosok besar penakluk Gok Magog bukan berdarah Yahudi, melainkan orang Makedonia. Bahkan okay. lebih jauh lagi, penelusuran sejarah mengindikasikan bahwa Gog Magog adalah keturunan salah satu dari 10 suku bangsa Israel yang dibuang Raja Sargon. Oke. Okay. Oke okay guys, sudah selesai videonya dari tadi ya penjelasan bahwasannya iya memang jangan sembrono lah ilmuwan-ilmuwan daripada barat ini kadang sembrono gitu. Menganggap bahwasannya Jawa, Indonesia, dan juga Malaysia disebut dengan keturunan Yakuj dan Majud. Memang benar sih kalau istilahnya dilihat dari ceramah-ceramah ada Syekh Muhammad Asri yang memang kemarin juga menyebutkan bahwasannya DNA daripada Yahudi itu ya kan, ah, bangsa yang hilang. Maksudnya suku yang hilang ataupun kelompok yang hilang gitu. Kan? Dan ya di Jumat juz ini juga termasuk kelompok daripada keturunan Nabi Ibrahim Seperti itu ya guys ya ah. Allah Wuh, Ngeri juga sih guys ya Sampai mereka tuh buat fitnah kayak gitu ya Untuk menghancurkan orang-orang Islam Maka daripada itu orang kita ya kan Indonesia dan juga Malaysia, Brunei dan sekitarnya ini Ya, seluruh dunia harus bersatu Islamnya agar supaya apa agar tidak terjadi hal demikian gitu, dan bagus banget sih dibantah dengan ilmu juga seperti itu, dengan penelitian-penelitian yang ada seperti itu, guys. Ya, nah, gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah kalau menurut saya ini ngawur banget sih, ngawur banget asli, dan yang nggak tahu juga itu padahal ilmuwan gitu, profesor, doktor lah seperti itu guys ya, tapi masih melakukan kesalahan, dan itulah hakikat daripada manusia, tapi tergantung daripada niatnya, kalau niatnya belajar untuk istilahnya pengetahuan, bukan untuk menghancurkan, nah itu beda lagi ya sedangkan mereka itu belajar meneliti, seperti itu, untuk apa untuk menghancurkan, ya kan sama halnya istilahnya Islam-Islam di timur sekarang ya, rukun-rukun di Ka'bah itu banyak sudah dihancurkan oleh orang-orang Yahudi, agar supaya apa agar supaya mudah memecah